Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gua dan dermolanah di video kali ini. Gua tidak bakalan mainin game, tapi kenapa gua pakai headset ya? Supaya tidak terasa ya, gua teriak-teriak di rumah. Nah, di sini gua memberitahukan sebuah hal, gimana apa namanya, di steam itu yang mungkin kalian udah tau lah ya. Ya udah tahu ya silakan dengarkan aja itu lagi ya. Eh. Bagi yang belum tahu silakan dengarkan video ini baik dengan baik dan seksama oke okay? siap. Nah di sini ceritanya gua pengen beli game beli game yang gue uh, pengen mainkan itu nama gamenya itu adalah uh, kalau nggak salah itu Battlefield 5. Nah di sini ini Battlefield 5 sekarang. Ada diskon coy, diskon sebesar 90% Wow mantap ya. Eh? Dan harganya di awalnya itu 590 eh 569 menjadi lima ratus ribu. Eh salah balik coy. Dari lima ribu menjadi lima Wow. Dan bundle infonya, wah dari satu juta setengah ini jadi 128 tapi gua duit gua kagak cukup ya, jadi gua beli Battle fit lima saja. Dan untuk caranya ini, nah ini nih, bagi kalian yang belum tau ya. ya, mungkin sekitar ada dua bulan mungkin ya, itu sekarang sudah bisa, ini karena sudah bisa melewati dana ya, melewati dana. Oke, okay, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kalian masukkan keranjang dulu itu gamenya, terus purchase for myself atau purchase as gift ya. Beri apa beli untuk diri sendiri atau kita berikan kepada orang lain. Oke, okay, karena gua pengen untuk beli gua sendiri, jadi otomatis gua purchase for myself ya. Oke, okay, gua beli dan di sini oke. Okay, uh... Kita break dulu ada ajan. Oke okay, kita lanjutkan kembali dan di sini ada payment metode metode pembayaran yang mana ini metode terbaru yang gua bilang tadi ini ya itu ada Dana di sini cuy, wow kita pilih Dana di sini. Nah yang lebih menariknya lagi itu adalah di saat kita mentransaksikan Dana ini. Itu harganya sesuai cuy, tanpa ada apa namanya, tanpa ada pertambahan pajak atau apalah semacamnya itu ya. Nah, di sini misalkan totalnya 56 dan bayarannya pun 56 Wow, ini sangat mudah dan cepat ya, dana lebih mudah lagi. Kalian bisa top upnya di Transmae, eh, apa namanya, bisa di Alfamart atau sebagainya ya. Main Steam Wallet Chain. Oh, di sini ada metode pembayaran diganti dana atau mainstream ya, karena di sini tiga 30, puluh eh tiga ribu ruang. continue tuh smart point ya. oke okay, kita langsung saja semoga ini berhasil. apakah itu langsung terhubung ke hp gua atau gimana gua nggak tahu juga. oh langsung ke dananya ya. please insert uh, number as your dana id oke okay, siap. Uh, jangan lihat ya oke okay, jangan lihat ya ingat ya jangan lihat ya. oke okay, sudah terkirim. Dan dana balance ya, payment mode di sini ada anu ya kan? Di sini adalah saldo yang gua punya di dana karena gua tadi barusan ke Alfamart juga untuk ngisi top up saldo ini dan kita langsung bayarkan saja. Oke, okay, masukkan PIN lagi, ingat. Jangan lihat lagi ya Oke sudah Steam purchase payment method Transaksi Waktu Tanggal 8 Oktober Jam 4, uh, jam 2 Lewat 539 Continue ya Totalnya 53900 Sama ya Sudahkah Use point Print Oh ada printnya juga Gue baru tahu ya Oh ini langsung print return to the store confirmation of your ini gue kagak tahu nih gua baru pertama kali nih jadi kayak gimana jalan return to st the store sudah terbelikah apa kita coba ke library Oh, uh, Betterfit 5 sudah ada ya. Sangat gampang sekali ya. Ini tinggal kita install karena di sini <tell> Betterfit ini sedikit besar anunya ya. Size-nya itu sekitar berapa itu dan speknya juga ini lumayan, boy. Nih, lumayan juga anu ya. Rekomendasi minimal ya i5 ya Ini gua AMD Ryzen 5 sih Gua nggak tahu ya mampu atau enggak ya Yang kagak mampunya ini mungkin nih bagian VGA-nya ya rx 580, sedangkan gua RX11, ya, kan gua salah. Ya, gua nggak tahu lah. Cukup atau enggak, silahkan komen saja di bawah. Kalau cukup, kalau masih mampu, ya gua download ini nanti mungkin gua tabung-tabung juga karena internet di rumah gua ini pakai kuota, coy Ya mungkin hanya itu saja dari video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian ya Dan bagi kalian yang pengen mau uh, beli game dari Steam Atau pengen main atau pengen gift ke orang Ini kalian bisa lewat dari dana itu tadi Dan harganya itu sebanding cuy di, Maksudnya satu banding satu ya Dimana di Steam itu harganya seribu ya. Misalkan harga di Steam seribu maka bayaran di dana itu seribu juga cuy Nah itu dia Mantapnya ya Oke okay, dah itu saja Jika kalian suka video ini jangan lupa diberi like Kalau tidak suka Di dislike saja Dan jika kalian pengen video yang lain Atau pengen gua mainkan ini Silahkan komen saja di bawah Dan jangan lupa untuk di subscribe ya Oke okay? thanks Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye <tune>